Halo Google tahukah kamu dimana ada paket wedding murah dan lengkap? Kamu bisa ke jalan museum kretek nomor 10 Lalu masuk ke restoran ulam sari Dan bertanya kepada Mbak mimin dan suranaran Jangan lupa minta diskon ya Paket wedding murah, lengkap, tidak pakai ribet ya sebab include dekorasi pelaminan, dokumentasi baik video juga foto, hiburan musik, wedding organizer, pranoto cerah, catering, dan free tempat Oke, terima kasih Google